Oke, kemudian norma sosial. Apa bedanya nilai dengan norma sosial? Oke Kalau nilai tadi ketika kita tidak melakukannya, tidak melakukan apa yang kita yakini sebagai yang benar, dia kita tidak mendapatkan sanksi apa-apa karena dia masih bersifat eh, di dalam pikiran kita tidak berpengaruh terhadap orang lain. Nah, norma ini di atas nilai, jadi dia sudah memiliki wujud. Wujudnya ya adalah bentuk aturan. Kalau kita melanggar norma itu, ya tentu saja kita akan mendapatkan sanksi dengan mulai dari yang paling ringan sampai dengan yang paling berat entah itu diberikan oleh e, masyarakat dalam kelompok-kelompok kita hidup maupun diberikan oleh e, satu institusi tertentu di mana kita bagian e, dari institusi itu yang kedua kalau nilai tadi dia sifatnya tidak mengikat sementara norma ini sudah sudah karena dia sudah berbentuk karena sudah sudah berwujud maka dia bisa mengikat setiap anggota, setiap individu yang ada atau yang bisa dijangkau oleh norma sosial itu. Aturan yang berlaku dalam masyarakat yang disertai dengan sanksi bagi individu atau kelompok yang melanggarnya. Sanksinya bisa berupa teguran, denda, pengucilan, kalau dalam masyarakat adat biasanya ada pengucilan atau bahkan hukuman fisik. Apa saja ciri-ciri norma sosial itu, ada juga norma sosial itu yang tidak tertulis, ada juga sih yang tertulis. Tidak semuanya tertulis. Sifatnya berdasarkan kesepakatan bersama, karena tadi dia kelanjutan dari nilai yang diwujudkan. Karena dia kesepakatan bersama, maka konsekuensinya dia harus ditaati secara bersama-sama. Tentu saja oleh orang-orang yang berada dalam bagian kelompok itu. Bagaimana kalau dia tidak ditaati, sementara dia e, hasil kesepakatan bersama, ya maka ada sanksinya. Klasifikasi norma sosial tadi, yang pertama tadi. Jadi yang formal, ada yang non-formal. Yang formal itu sumbernya dari institusi. Sifatnya biasanya tertulis. Misalnya, bertamu biasanya di pos-pos itu pos-pos jaga tamu wajib lapor misalnya satu kali 24 jam. Nah itu kan norma-norma tertulis -norma tentang bagaimana sanksi dan uh, tingkatan sanksinya itu kan tergantung kepada kelompok itu sendiri. Yang non formal biasanya yang tidak tertulis dalam kehidupan kita. Ya tidak boleh berkata-kata berkata, berkata -kata yang kurang halus atau yang tidak halus. Berkata kasar kepada orang lain. Kita pergi ke bank misalnya atau ke tempat-tempat yang antriannya panjang. Kadang-kadang juga ini kan ada tulisan silakan antri. Tapi ada juga orang yang um, langsung masuk aja dia datang terlambat langsung ke apa gilir yang pertama. Nah kalau teman-teman perhatikan dalam kondisi-kondisi seperti ini kan sekalipun tidak ditulis bahwa wajib antri akan ada reaksi dari orang-orang di sekitar itu. Entah dari petugasnya atau bahkan sesama orang-orang yang antri. Kemudian jangan membuang sampah, jangan mengganggu dengan sesuai yang kencang. Nah ini banyak berlaku di uh, Kampung-kampung. Ini sudah mulai lebih kelihatan bentuk daripada norma tadi. Cara. Jadi itu norma yang paling lemah daya ikatnya atau sanksinya paling lemah jika dilanggar. Misalnya kita... Saya nggak tahu apakah semua orang Indonesia itu meyakini menggunakan tangan kanan itu lebih sopan dari tangan kiri. Tapi yang saya tahu sebagian besar orang meyakini bahwa menggunakan tangan kanan itu jauh lebih sopan digunakan mengambil makanan dibandingkan tangan kiri. Nah jika norma ini yang kita pakai maka ketika suatu waktu kita menggunakan tangan kiri biasanya... Kalau di rumah-rumah kan kita ditegur oleh orang tua sampai segitu saja levelnya dan itu dalam sosiologi dianggap sebagai sanksi. Kemudian kebiasaan kebiasaan levelnya di atas cara dan sanksinya juga lebih lebih lebih lebih berat ya dibandingkan dengan cara tadi jika dilanggar. Nah kebiasaan ini adalah Uh, perilaku- perilaku yang diulang-ulang oleh sebagian besar orang atau banyak orang Nah karena diulang-ulang oleh sebagian besar orang di dalam satu kelompok maka dia dianggap sebagai norma yang jika dilanggar yang sanksinya biasanya digunjing di dicemooh di, di kita jalan misalnya di kampung-kampung, kita tidak menyapa orang, kita mungkin tidak mendengar gunjingan itu. Tapi karena kita melanggar kebiasaan di dalam kelompok itu. Yang kebanyakan orang kalau eh, jalan di depan orang pastinya menyapa. Permisi, assalamualaikum, gumpang lewat, kira-kira. Gitu. Kemudian tata kelakuan. Aturan yang sudah diterima oleh masyarakat secara sadar. Dan dijadikan alat pengawas atau pengontrol terhadap anggota-anggota masyarakat. Nah ini kalau kita kembali lagi tadi yang bicara tentang etika. Misalnya ada larangan berjudi. Kalau kita berjudi, kita akan mendapat sanksi. Misalnya ada larangan mengambil barang orang lain. Atau mencuri. Kalau kita mencuri, ada sanksinya. Kalau di, saya contohkan di satu masyarakat tentang mencuri ini, darola misalnya si A mengambil ayam orang lain. Kemudian diketahui, si A ini ditangkap kemudian ayam yang dia ambil tadi kalau masih ada diikat, kemudian diikatkan ke lehernya, lalu dia lari keliling kampung dan meminta maaf itu kalau dalam ada dalam satu masyarakat tertentu di bagian wilayah Indonesia Tengah sana tempat saya berasal atau larangan meminum minuman keras kemudian menggunakan narkotika. Nah, contoh-contoh seperti ini kan tidak hanya diterima di dalam masyarakat saja bahkan juga di sudah di dipakai oleh negara di dalam mengontrol sikap dan perilaku warga negaranya. Kemudian yang terakhir ada adat istiadat. Yang ini memang kebanyakan di dalam kelompok itu tidak tertulis walaupun kemudian ada peneliti-peneliti atau akademisi yang menulis tentang itu karena dianggap perlu untuk dilestarikan. Misalnya di bagian Kalimantan sana ada adat uh, upacara syukuran kepada sang pencipta karena perolehan hasil panen yang melimpah. Adat-adat seperti ini sebenarnya ada juga di tempat-tempat lain. Mungkin juga ada di tempat teman-teman. Kalau ada yang yang mirip-mirip dengan itu, itu adat istiadat. Nah, berdasarkan aspek-aspeknya ada norma agama, ya tadi berdasarkan ajaran agama yang disampaikan oleh um, para tokoh-tokohnya. Misalnya kita disuruh untuk taat beribadah. Kalau kita tidak beribadah ya ancamannya dosa, entah itu dapat hukumannya di sekarang. Atau mungkin di hari kemudian kalau kita meyakini ada hari kemudian. Kemudian norma kesusilaan yang didasarkan pada hati nurani manusia. Jadi jujur itu kan diukur dari uh, nurani manusia. Artinya hanya orang itu yang tahu. Dia jujur atau tidak. Kecuali kita memiliki alat pembuktian untuk itu. Kemudian ada norma kesopanan. Nah, ini berkaitan dengan norma-norma eh, tingkah laku kita di dalam kehidupan bermasyarakat. Biasanya kita eh, menerima saja bahwa orang tua itu harus dihormati. Ketika kita lewat harus memberi salam. Kemudian tidak memakai riasan yang berlebihan yang kira-kira itu mengganggu atau memancing reaksi-reaksi orang, kemudian menjaga cara berbicara kepada orang lain biar tidak ada yang tersinggung atau merasa disakiti. Kemudian, kebiasaan perbuatan yang sama secara berulang-ulang sehingga menjadi kebiasaan itu juga normal, misalnya teman-teman menganggap bahwa bangun pagi itu jauh lebih baik atau datang tepat waktu ke sekolah itu e, sudah menjadi kebiasaan. Nah kalau teman-teman dalam diri ya bukan pelanggaran di sekolah, kalau teman-teman melanggar itu seakan-akan ada sesuatu yang hilang dalam diri itu karena dianggap melanggar. Kemudian norma hukum, nah ini sudah berkaitan dengan institusi yang besar, lembaga-lembaga uh, yudikatif seperti kepolisian, kejaksaan, gitu. yang sifatnya ini jelas di di jalan raya kalau kita tidak mentaati lalu lintas kita melewati lampu merah tentu saja sanksinya jelas tidak menggunakan helm sanksinya jelas atau kita ketika kita ke ujian kita menggunakan cara-cara yang jurang, sanksinya jelas. Jadi kira-kira itu pengantar tentang nilai dan norma sosial. Uh, Mudah-mudahan teman-teman bisa memahaminya. Kalau ada pertanyaan, teman-teman uh, bisa ajukan. Uh, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.